Ini pola. Oh, itu berbeda. Kan beda Tadi merah putih, yang ini hitam sama kuning. Kita lihat gimana test strip-nya. Test strip dari bakul pentol goreng. Ini pentol goreng yang tadi pendel bakar. Tuh, kita meningi. Ada angin besar siapa siap? Satu, dua, 3 terlalu itu, Mas. lagi. Masih ada siap lagi. Oke, Merah putih pun mas mau naik. naik merah putih. Langsung. Terbang. Terbang. Terbang. Persiapan Bapol Pendol. Bapol Pendol mau naik. Espanyol. Pendol nomor 35. 35 hitung, Tanya dulu kalau sudah siap. Pak Kul mau naik Ini persiapan Si ngedulnya wang loro Nah, lor Si ngedulnya wang loro Oke persiapan dulu Nomor dua mas Kita lihat gimana Tiga lima Tiga lima Layang layang becak nomor tiga lima Mas Manyo Persiapan Dan cimu, dan cara ternyata oh. banget gede loh siap persiapan hormat nih kok angger hey, nomor 35 ya beca 35 dari remaja persiapan mau naik bakoy pentol pentol goreng Nanti, turun kan aja mas. ya sudah kan, kan. dinilai bergerak oke oke, Oh mantap mantap. Uh, mantap mantap, mantap, mantap mantap mantap mantap. Apel bentalnya mantap mantap, mantap mantap. Wow, wo, wow, ngetril, ngetril, wow, campeng, hahaha Wow, wow, apa duri? Apa duri? buri? buri. Kepekan, kepekan isinya lor Kepekan isinya lor Campeng, campeng lor Pesawatnya nomor berapa? 43. Iya, Remaja pesawat Pesawatnya woi. manteng pesawat. Nomor lah, Pesawat nomor 37 dari Gida Remaja. Kayaknya menitirnya enak cakaran cakenya gitu kok ketua karang kena itu kok ngatur mengatur ngayi persiapan persiapan Iwa juga mau bersabang, mau terbangun Lihat aja gimana test stripnya Dari layanan ikan Koi Yang berwarna merah dan hitam sampai ronggol ale Dari kauman Lihat gimana test stripnya Dari ikan hitam Oh, cepong, hilangkan cepong, cepong. Hilangkan cepong, Nur. Ini kecepongan anak kado, kecepongan anak kado, kecepongan anak kado sudah. Terpul. Kita lihat Ronggolawe mau test strip lagi. Sawangan ini mantep tenan nih, Ronggolawe versi versi buto buto rambut geni Yang mau test strip lagi kita lihat oke 1 2 war golawa kita mantap golawenya oh, bahaya bahaya oh, so untung saja kons kons kepala penonton tapi kons kons kons kons Oke kita mau lihat ikan-ikan koinnya Ikan nila mau Oh bukan itu kelelawar, kelelawar hitam Kelelawar hitam mau naik Pono singantu. Pono persiapan. No. Ikan mau persiapan Kita lihat aja gimana satu, dua, tiga. Oh mantap, Iwae mantap. Mantap-mantap Mantap. Sampah 3, apa? Oh, langsung. Allah alah. Ya, ini oh ini sudah Acang bebas Lur Acang bebas Mau menerbangan sudah bebas Semua layang-layang Sudah terbang di atas Dan oh itu terlihat Kapal Jantrek Kita warna merah putih karo kuning putih Jandre, Kita jantrek Ini ajang bebas Mau menerbangkan Tas trip bebas Ini juga ada Lihat merah putih Bermotif reok Mau juga mau kita strip lagi